Dia aku rangkai kata dengan balutan cinta asmara, cinta bersemayam dalam jiwa, semua terjadi begitu saja. Cinta selalu membuat dia tidak seolah tertelan angan-angan. Bibir terkatup terus meredam setelah memendam kisah lama yang silang. Saat hilang cinta, hati terasa bahagia. Kau katakan tidur, hati bernyanyi merdu, berjuta rasa yang ada. Berkecamuk dalam dada Sampai cinta pergi tanpa kata-kata Alunan lagu bayang tentangmu Saat bilang cinta Hati terasa bahagia Kau katakan itu Hati bernyanyi merdu Berjuta rasa yang ada Berkecamuk dalam dada Sampai cinta pergi tanpa kata-kata Dentingan irama syahdu Hembusan angin rindu kalbuku bersenandung memanggil namamu alunan lagu bayang tentangmu cinta selalu membuat diam lidah seolah tertelan angan-angan bibir ,angan. terkatup terus meredam setelah memendam kisah lama yang silam Keatilan cinta Hati terasa bahagia Kau katakan rindu Hati bernyanyi merdu berjuta rasa yang ada berkecamuk dalam dada Sampai cinta Berita tanpa kata-kata